Hai, hai, warahmatullahi wabarakatuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di hai, hai, hai, hai, Ini ada lampu hai, hai, l hai, 13 hai, uh, Powernya 38 hai, uh, Masa untuk hai, 10 hai, jam seperti itu. Tapi ini sudah tidak asli dalamannya teman-teman. Dan ini mati total. Ya. Ini ada 48 kurang lebih ya. Ada apa? Low dan eh uh, E seperti itu. Oke. Okay. Ini mati total, di-tes kayaknya tidak bisa. Ini uh, dibeginikan ada bunyi keletak kletek keletak Sepertinya baterainya ini lepas Bismillahirrahmanirrahim Berarti ini baterainya lepas Kita cek, kita bongkar Kita lihat dalamannya seperti apa Oke ya, kita cek dalamannya seperti apa teman-teman ya Ya, ini mungkin karena ini sudah sering uh, kontak ganti ya Kontak ganti baterai mungkin ya Waktu barunya ini pernah kami uh, review ya Cuma tidak tersimpan seperti itu Oke okay satu dua tiga empat lima enam ya, begini ya oh ini ada lagi teman teman di sebelah sini ada lagi nah, ini ini yang ini bisa keluar yang lain tidak bisa keluar Ya, kita tarik begini aja. Ya. Oh, lepas, teman-teman. Oke. Ini ya. Ya. Sebelum kita uh, solder, kita akan lihat dulu komponen di dalamnya ya. Sederhana sekali, teman-teman. Ini positif, ini negatif. Ini di apa ke lampunya seperti itu? Oke, okay. dan lampunya untuk membukanya ini sudah ada di anu ya. Tinggal dicongkel begini, sudah bisa terbuka ini. Jongkel begini, sudah bisa terbuka Pelan-pelan saja -pelan ya. eh, Secara rangkaian Ini teknologinya sederhana teman -teman. Oke ya Ada 48 LED Oke Yang disusun Kita lihat apakah bisa terlihat bentuk susunannya, oke? Okay. ini dipaten, teman-teman, sayang sekali ini uh, dipaten ya, susunannya tidak bisa jalurnya tidak bisa kita lihat begitu saja karena ini di, di sok-sokan istilahnya ya, oke? Okay. tidak bisa ya. Ini ya di dipaten lah istilahnya seperti itu biar tidak tambah rusak seperti itu. Oke yang jelas ini jadinya empat puluh ini di seri ataupun di paralel jadinya eh, dari baterai ini ini baterai kurang lebih empat eh, volt seperti itu. Oke kita pasang lagi aja. seperti ini dan ini kita solder sebelum disolder dicek dulu juga kita cek baterainya ini apakah ini betul-betul tidak ada tegangannya sama sekali ya atau nol ya ini boleh dikatakan ini mungkin ngedrop atau seperti apa Tapi kita solder dulu ya. 0, sekian ya Kita solder dulu Uh, Solder, oh ya, ya, bentar. Ini posisinya on ya, berarti ini posisinya adalah sebetulnya ini, tapi ini seret teman teman oke okay, ya oke okay, ya kita cek oh, yang jatuh yang jatuh adalah skrupnya dan ini agak keras Oh bisa teman-teman ya Walaupun tegangannya Oke, ya. Ini dilem lem bakar atau lem tembak Berarti ini harus pakai yang lain ya berarti ya Oke sebelum ditutup saya akan melihatkan ini juga ke teman-teman. Oke ya, rangkaiannya cukup sederhana teman. -teman. Jadi dari lesek PN disearahkan di sini, uh, kemudian ya disearahkan untuk me apa? Uh, Mencharge atau me mengecas baterai ini, ini kalau nggak salah kondisi uh, normalnya ya, top fullnya ini 4 volt teman-teman seperti itu, oke ya, rangkaiannya seperti ini, teman-teman bisa mencari di ini di google seperti itu, jadi ini hampir ya, atau bukan, bukan hampir lagi ini murni tidak ada trafo di sini ya, jadi ini betul-betul tegangan 220 volt eh, DC, eh, volt AC itu disearahkan dan eh, diturunkan sampai sekitar berapa ini? 12 volt ya? Di sini ada tulisan 12 volt di zener ini 12 volt teman-teman. Jadi yang masuk ke sini yang ngeces ini, yang ngeces baterai ini 12 volt teman-teman. Seperti itu. sederhana itu tapi eh teknologinya luar biasa sehingga bisa murah lah seperti itu nah ini karena ini keras di sini ini saya semprot menggenang ya ini mungkin ini karat ya Dalam kondisi menyala seperti ini, berapakah nilai tegangan dari baterainya? Kita cek 0,3 ya 0,3 teman-teman. Oke. Jadi transistor itu yang menguatkan ya. 0,3 bisa menyalakan 48 delapan eh, ini. 48 eh LED. Bagaimana nilai tegangan ketika ini saya matikan. Saya matikan, kemudian saya ces. Kondisi ngeces ya. Yang kita Hati-hati ya, ketika nge-chest ini terbuka, teman-teman jangan sembarangan nyetuh ini. Ya, apa, karena ini 220 ya. Sekalipun, ya, apalagi tidak ada trafo ya, biasanya tegangannya loss, loh, Oke, ini kondisi nge -charge. Kita akan ku tegangannya, berapa nilai tegangannya yang masuk ke baterai? Apakah benar asumsi saya sesuai di dioda zenernya itu 12 volt? kondisi ngecesnya ini nah, karena ini, nah ini tiga koma sekian 4 ya empat ya. kenapa bergerak terus karena ini kondisi ngeces seperti itu teman-teman nah ya eh? Berapakah tegangan di sini? Desainer ini bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak salah. 12. Oh, ini 4 ya. Oh 4 ya. Kalau di tulisannya ini 12. Apa mungkin saya salah lihat atau bagaimana? 4, sekian ya di sini ya. Ya, 5. Oh, ya. kalau desainernya itu malah 5, teman-teman. Oh. Malah di atasnya, teman-teman. Ini. Coba tes ke AC Jangan-jangan ini masih AC Kalau frekuensinya Ya Ya Sesuai dengan frekuensi ini ya Frekuensi PLN ya AC 8 ya. oh ya benar 12 teman teman ya yang masuk ke sini dua belah kurang lebih oke saya coba dulu teman teman karena ini berbahaya karena pakai lem biasa itu lem lem bakar itu eh, cepat lepas jadi kami pakai ini selotip ya karet double tip seperti ini. Oke. Okay. Susah ya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya. Di sini atau di sini? di sini saja kan cukup keras baru kita masukkan lagi rapikan lagi ya maksudnya hmm. Hmm. baru okay. kita skrup lagi teman-teman oke okay, teman-teman ya terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap video kami semuanya semoga yang sedikit yang kami bisa berikan ini bisa bermanfaat dunia akhirat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.